bawah 60 pada saat normal kalau anda olahraga jalan kaki yang di atas 100 enggak masalah ya yang penting jangan melampaui angka pulsa denyut jantung aerobik ya kalau Anda olahraga aerobik ada tahu batas atas dan batas bawah malah supaya lemaknya terbakar karena kalau nggak mencapai enggak di atas batas bawah ya yang terbakar cuma gula belum lemaknya gitu kan. Nah, sama juga olah nafas ini membuat denyut jantung bisa naik. Naik segitu rupa sampai ke denyut jantung aerobik itu bisa ya, tergantung teknik olah nafas mana yang digunakan. Oke, kita sudah live streaming di Facebook tapi kita masih punya waktu empat menit. Jadi saya akan pakai untuk share pesan sponsor ya. Mungkin ada yang perlu. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai DNA po-kanser marker. Untuk agar ingin mengetahui informasi lebih lanjut, yuk ikutin videonya. Pada DNA cancer marker, kamu dapat mengetahui risiko terkena 22 jenis cancer seperti kanker tanggung kemih, kanker payudara, kanker serviks, kanker tiroid, kanker paru-paru, kanker kolon, dan masih banyak yang lainnya. Pada DNA cancer marker, kita dapat melihat lebih dari 350 genetic marker. Dan dari sini, kita akan dapat mengetahui informasi resiko terkena kanker tersebut, dari risiko rendah, sedang,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 Ya, teman-teman, itu tadi adalah video mengenai tes DNA untuk cancer maker. Jadi kalau misalnya kakek neneknya, orang tuanya, ayah ibunya, salah satu, mohon maaf misalnya ada yang terkena cancer, maka anaknya lima misalnya, kan tidak mungkin semuanya lima-limanya punya DNA cancer, sehingga tidak harus lima-limanya dilarang makan daging merah ya kasihan kenapa ternyata hanya satu atau malah nggak ada yang terkena DNA cancer. ya sudah terlanjur makan nggak enak gitu kan maka bisa dites DNA cancer sehingga kalau yang ketahuan punya DNA kecenderungan cancer bisa disiasati salah satunya apa termasuk olah nafas jangankan yang punya DNA cancer yang sudah cancer aja sembuh ada anggota grup ya grup yang sama ikut hampir dua bulan. Lalu yang satu, kesaksian, saya pos di grup. Ada yang kesaksian, Pak Jarot, saya dua bulan lalu difonis dokter, cancer, stadium tiga, dan disuruh kemo tiga bulan kemudian, paling lama. Tapi saya nggak punya duit, saya mau nabung dulu, dengar program Pak Jarot, lalu ikut. Sehari tiga jam sekali dia olah nafas. Yang metode satu dan dua, tiga jam sekali. Dalam dua bulan kemudian, cancer dibilang hampir bersih. Sehingga dokter bilang ini kalau kamu begini terus dua bulan lagi nggak perlu kemo ada lagi orang yang tumor penjolan di leher semacam udah, udah di udah di biopsi udah pasti tumor ya bukan cuma kelenjar yang yang bengkak bukan ya dan sekarang dua bulan saja tinggal satu biji beras malah saya punya teman yang lain tapi tidak ikut olah program saya ya yang dua tadi ikut program ya kita ini di antara saudara ini ikut programnya orang lain, bayar gitu ya. Stadium 4 lo kanker, sembuh gitu ya. Jadi banyak banyak ya Pak saya nggak tahu kalau nyembuhin itu. <laughs> Ada lagi yang WA saya Pak, kalau yang untuk ibu untuk auto ibu yang mana Pak? Yang olah nawas metode berapa? Semuanya terkait. Nggak bisa ini untuk ini. Anda ikut belajar semuanya simak dengan baik-baik karena tidak semuanya dijelaskan sekaligus. Ya, malam ini saya akan banyak menjelaskan nanti untuk yang susah tidur. Tadi bukan berarti yang ini kalau untuk susah tidur berarti ini bukan buat saya ya Pak. Apa Bapak apa diabetes? Ya buat Bapak juga gitu ya. Saya nggak bisa sebutin ini untuk sakit ini ini ini ini karena bukan obat. Obat itu kalau pusing bodrek gitu ya. Nah, olah napas ini apa kalau bukan obat. Nah, ini kita saya akan ulangin lagi uh, modul di waktu pembukaan ya. Waktu pembukaan saya akan share sebentar. Kalau dulu disampaikan selama waktu satu jam, sekarang lima menit saja karena hanya untuk mereview bagi yang belum. Nanti yang yang apa namanya bagi yang lain atau yang mau lebih detailnya di grup kan saya post. Ya, saya nggak tahu grup dua sampai tiga kayaknya sudah udah post link YouTube apa episode pembukaan regenerasi sel gitu ya. yang mungkin belum diklik belum dibuka kali ya. Kalau ini nanti yang melihat rekaman YouTube atau lewat streaming Facebook Anda bisa cari di YouTube Regenerasi sel jarot di Jenarko nanti muncul nah disimak itu lebih panjang satu sesi khusus mengenai Regenerasi sel nah sekarang yang dulu panjang 40 menit sekarang 23 menit aja atau lima menit paling lama hanya untuk kita yang yang sudah angkatan awal pun catch up lagi gitu ya review lagi olah nafas ini sebenarnya apa sih yang dipelajari gitu ya yang dipelajari ya seperti di WA Group, ada 12 modul dasar setelah modul dasar berlanjut lagi sampai setahun gitu ya namanya pola hidup ya selama masih hidup kalau sudah enggak hidup ya berhenti belajar ya nah tujuannya adalah supaya kita mengalami regenerasi sel contoh yang selalu saya pakai saya saya A1C 11 gula darah gula darah 400 kenapa Karena, Karena pankreasnya sakit seperti ibu saya juga diabet maka saya pengen pankreas saya mengalami regenerasi sel. Nah Anda sendiri juga yang autoimun berarti hormonnya nggak bagus, kelenjar endokrinnya nggak bagus, kelenjarnya supaya regenerasi sel. Anda yang sakit jantung ya Anda ingin supaya jantungnya regenerasi sel. Jadi apapun yang rusak itu butuh regenerasi sel untuk kesembuhan. Yang pasti bukan penyakit Pak. Kalau sakit panu pola nafas yang mana? <laughs> panu kutil kurap pergi ke dokter kulit jangan ke pak jarod itu ya jadi ya tidak semua obat bisa menyembuhkan olah nafas tapi terutama yang organ-organ tubuh mengalami kerusakan secara DNA malah bahkan mungkin dokter angkat tangan angkat tangan tuh gini diabetes tuh sembuh gak ya orang minum obat 10 tahun Sampai sekarang masih minum, ya minum. Jadi berarti selbut tahun ini obatnya nggak menyembuhkan dong. Kalau menyembuhkan kayak saya ya kan program olah nafas, program pola hidup sehat, tambah olah nafas, enam bulan saya lepas obat, saya nggak minum obat diabetes lagi. Dulunya minumnya 4, bulannya 400, ratus, HbA1c-nya sebelas, sekarang bisa di bawah 6. Jadi itu namanya sembuh gitu ya. Nah, kenapa sembuh? Karena mengalami regenerasi sel. Regenerasi sel pada sel yang mana? Pada bagian manapun dari tubuh anda. Ya, tentu, nanti ada tambahannya. Misalnya, saya prostat. Nah, kalau gitu, selain uh, olah nafas, makanan-makanan yang bagus untuk prostat. Saya olah nafas, tapi saya makan makanan yang bagus untuk... Diabet, ya, bad, gitu ya, Misalnya, wah, cah pare gitu ya kan? Makan pare pahit, pahit oh, nikmat banget kopi tanpa gula. Oh, nikmat kok oh, kopi kok dikasih gula, beli kopi itu beli pahitnya gitu ya. Kalau mau manis gitu, gula diemut gitu ya. Nah, kita ketawa aja ya, udah sakit masih stres lagi seminar susahnya minta ampun kita bikin yang sederhana yang gampang aja. Oke, lanjutkan lagi. Jadi, kita ini tujuannya ini pola hidup gitu ya. Di antaranya olah nafas. Kenapa? Karena olah nafas itu dibuktikan di modul 1, modul 2. Teman-teman yang sudah ikut di modul sebelumnya, saturasinya dari 95, 97 jadi 100%. pH-nya dari 6 di bawah 6 lagi malah bisa menjadi 7,3, 7,5. pH urin yang mengindikasi faedah darah. Jadi tujuan olah nafas itu sebenarnya ya di areal ini aja yang paling utama saturasi dan pH. Tapi lewat saturasi 100% dan pH ideal, dampaknya banyak banget. Belum lagi kita bukan hanya olah nafas. nanti ada olah hati, ada olah pikir. Tapi malam hari ini kita masuk di bagian deep sleep, karena supaya regenerasi sel tidur itu penting banget. Di beberapa grup sudah saya post webinar sebelumnya satu sesi saya ngajari trip dan tips, tips dan trik. Untuk deep sleep ya. Nah malam ini prakteknya, karena kemarin kita webinar nggak pakai praktek, nggak jadi tidur. Prakteknya gimana? <laughs> ya kita selesai, silakan tidur kan gitu ya. Tapi nanti di WA group yang belum disimak tuh videonya ya mengenai deep sleep yang saya sampaikan. Nah disimak ya. Pentingnya deep sleep, bagaimana caranya, trik-trik yang lain. Tapi malam ini kayak sesi dua dari deep sleep ya. Gimana kita bisa tidur? Nanti yang, lupa saya belum tukar sesi satunya nanti tak post di grup yang belum ya, grup yang sudah ya tinggal ya saya belum lihatin gitu ya, nah itu semuanya nggak ngeliatin, oke nanti liatin grup yang belum saya post deep sleep modul 1. nah sekarang ini deep sleep modul 2. kira-kira begitu bisa disebut begitu juga, karena tidur itu us, sampai raja daud atau bilang nabi daud itu berkata bahwa di tempat ranjangnya tuhan menyembuhkan dia gitu ya, jadi Waktu tidur itu, Tuhan memberikan kesembuhan di tempat tidurnya. Jadi itu Raja Daud sampai ngomong begitu. Kalau Anda kenal Nabi Ayub, ya, yang kena sakit segala macam, itu punya teman, Elifas, Bildab, Sofar. Yang Tuhan marah sama tiga teman ini. Tapi Tuhan enggak marah sama Elihu. Nah Elihu itu nasihatin Ayub. Nafas kehidupan itu menyembuhkan. Nafas kehidupan itu menyembuhkan. Makanya Anda, kalau olah nafas dengan saya, kan aba-abanya enggak asing ya. Nafas kehidupan sembuhkanku. Nafas kehidupan sembuhkanku. Karena memang ada dasarnya, Temannya Ayub yang bernama Elihu, yang Tuhan tidak marah dengan Elihu, itu Elihu menasihati Ayub yang sedang sakit. Nafas kehidupan menyembuhkan. Ya, jadi kalau saya berkata, itu yakin banget. Gitu ya. Nafas kehidupan menyembuhkan. Nafas dari Tuhan menyembuhkan. Jadi olah nafas ini jauh berbeda dengan olah nafas Uh, aliran pawang hujan, aliran meditasi, aliran plene, aliran US Movement, aliran apalagi, aliran sanskerta India, beda banget. Bapak-Ibu akan mendengarkan kalimat-kalimat dari saya yang membuat Bapak-Ibu dekat dengan Tuhannya masing-masing sesuai agamanya masing-masing. Karena di sini ada Pak Pendeta, ada Pak Ustadz, ada Pak Siapa lagi, agamanya macam-macam. ya Tapi uh, itu ada dasar teorinya, mau teori ilmiah. Mau teori agama yang namanya tidur itu penting banget. Oke, okay. balik lagi, masih ke pendahuluan. Menjelajahi modul kita dulu ya, biar yang bagi yang pertama kali ikut dapat gambaran. Jadi kita akan belajar mengenai deep sleep, kita akan belajar mengenai vitamin antioksidan yang murah, dan saya akan ajarkan sendiri bagaimana cara membuat antioksidan karena saya lulus S 1 nya teknologi dari Fakultas Teknologi Pangan IPB. Saya akan ajari bapak ibu bikin probiotik ya kalau nggak mau ada saya nggak mau repot pak. Pak Jarod ini sibuk-sibuk masih bikin sendiri gitu. Oh benar saya bikin sendiri. kefir sudah dari 2009 saya bikin ya bukan istri saya, istri, -istri saya bangun pagi aja saya bikin kopi buat dia. Saya sih masih sempat bikin kopi buat istri jela. Coba ada lihat film-film romantis yang dari Eropa, Amerika, Australia gitu ya. Suami bangun bikin sarapan, dibawa ke kamar antar buat istrinya, jela. <laughs> Di Indonesia, Bapak bangun teriak, "Kopi kurang panas!" Istrinya stress, kanker semuanya. Jadi, mana ibunya stres, Kena GERD, kena emak, kena lambung. Penyakitnya banyak, di ibu-ibu karena bapaknya yang kurang ajar. Maaf, bapak-bapak, kali ini saya singgung. Bapak-bapak, biar ibunya gembira sedikit gitu loh, ya kan? Jadi... Ini Pak jerat malam ini makan apa sih ketawa melunduk gitu ya. Oke, okay, lanjutkan lagi sedikit lagi. Nah jadi, kita akan belajar banyak sekali, makanya dua belas minggu sampai dua belas modul dan dulu satu modul itu saya jual seratus ribu untuk webinar selama 2 sesi, satu minggu ya pagi. Sabtu bisa gitu, tapi tiga jam, dua sesi tiga jam, itu bayar seratus 100000 Jadi ini kan modulnya banyak, bisa fermentasi, bisa probiotik, bisa bikin produksi asam amino, bisa mengenai ekonomi daya. waduh. Dan paling enggak, satu bulan ya dapat 200 peserta, lumayan, dua 20 juta. Itu dulu saya punya perusahaan, namanya Iva. Kalau ada tahu MLM Iva Dasya, itu perusahaan saya. tuh. Saya kerja satu bulan, bisa makan tiga tahun, lalu bangkrut. Ya. Dulu seminar, selain seminar, kadang 100 ribu dapat buku satu. Gitu. mungkin di sini ada yang pernah ikut seminar saya, 100 ribu dapat buku satu. Gitu. Karena saya penulis buku, ya kan. Punya perusahaan, omsetnya satu bulan bisa makan tiga tahun. Seminar bayar, gitu ya. Lalu saya bangkrut 2019. Setelah bangkrut, seminarnya gratis. <laughs> Banyak orang tanya saya Pak, ini bener nih bapak gratis nih? Dulu saya bilang bapak kok bayar 100 ribu satu sesi gitu. Ya karena bangkrut lalu COVID datang. Waktu COVID anak saya tergeletak pingsan, sesak nafas, saturasi udah drop di bawah 90, oksigen kosong, obat kosong, rumah sakit penuh waktu COVID Delta. Anak tergeletak di lantai, nafas susah. Saat itulah saya menghargai nafas. Bahkan saya berpikir kalau saya mati kena COVID, apa yang saya bawa ke surga? Cari duit melulu gitu ya? Ah udah, akhirnya gratisin aja deh sampai orang Bapak ini dulu perusahaannya pegawai 300 stokes di 200 kabupaten kantor saya di BSD delapan lantai satu landanya 1500 meter rumah saya saja 1600 meter satu meternya 12 juta 20 miliar halaman rumah saya itu pun seminar bayar Anda bayar 100.000 untuk dua sesi itu ya itu zaman saya kaya itu sekarang saya bangkrut seminar gratis dari saya tambah kaya kaya ketawa gitu ya saldo sebab habis tapi kaya bahagia Oke nah itu oke lanjutkan lagi satu menit lagi ya Nah hasilnya apa atau ini semuanya dijabarkan dalam kurikulum kita gitu ya makanya sampai ada 12 modul lalu ada modul-modul tambahan lagi selama saya masih punya ilmu yang lain ya saya akan ajarkan terus sampai habis tapi kayaknya dua tahun gak habis ilmu saya nanti gitu ya jadi bapak Ibu yang mau live group ya saya nggak rugi, Anda masuk saya nggak untung kan gitu ya. Jadi nothing tulus itu yang paling hidup paling enak begitu Nah, tapi kalau kita tuh belajar semuanya ini paling tidak ya kayak saya gitu ya. Umur saya 60 tahun, tapi tahun 2021 saya dites umurnya 45 tahun, lalu dites lagi sekarang 45 tahun. Mudah-mudahan nah akhir tahun ini kalau saya tes lagi bisa 44. Ini adalah usia metabolisme, usia biologis. Jadi, kalau orang itu mengalami regenerasi sel, ya berarti harusnya tambah muda dong. Kan selnya baru, orang jual alat vitamin suplemen untuk regenerasi sel gitu. Anda makan mahal-mahal, minum mahal-mahal, umur kakak tambah muda ya, namanya bohong gitu ya. Anda ikut saya gratis, cuma diajari tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. <laughs> Bener gak sih ini? Gitu ya, Anda ikutin aja. Nanti kalau Anda lihat kesaksian yang orang kanker sembuh. Insomania lepas obat udah banyak kalau insomnia lepas obat gitu ya karena tidaknya tarik dan lepas nah ada lagi orang mau bayar 600.000 sampai 900.000 satu kali terapi oson seminggu dua kali 2,4 juta sebulan 4,8 juta Anda tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan dengan teknik yang diajarkan Anda saturasi 100 itu kayak terapi oson maka dampaknya sama kalau di sini ada pernah ada pernah terapi oson habis terapi oson apa ngantuk anda habis olah napas ngantuk, nggak usah bayar. Ya, Anda bayar sama Tuhan aja yang ngasih nafas. Kan saya cuma ngajari caranya. Jadi sebenarnya kalau kita malam ini saya atau ya dan seterusnya ya, saya kasih Anda ilmu gratis itu bukan karena murah murahan gitu ya. Karena saya dihajar sama Tuhan. bikin bangkrut, anak COVID sampai pingsan dua kali sampai terkelitak di lantai sampai saya tuh mikir gitu loh, saya hidup ini cari apa gitu ya. Nah itu yang membuat akhirnya oh, adalah kasih gratis saja. Tapi saya waktu Tuhan bilang sudah ngasih gratis tuh saya masih nawar sama Tuhan. ya Tuhan, aku kan bangkrut, Tuhan. Perusahaan bangkrut. Dulu saya nulis buku 460. Jadi saya setiap tahun tuh nulis 3-4 buku. Sekarang udah ada 66 buku. Satu bulan saya bisa dapat 40 juta dari Gramedia, dari buku aja, belum lagi dari perusahaan yang lain. Terus Covid datang, Gramedia tutup. <laughs> Mau bikin seminar berbayar, sama Tuhan sudah gratis. Tuhan tuh bilang begini loh aku pelihara orang, aku pelihara kamu gitu. Oh ya sudah. Akhirnya saya itu, tuh, di belakang saya itu ada ada lukisan tuh dua itu ya. Itu lukisan saya. Dan saya setiap minggu bisa jual satu lukisan ajaib ya. Pada zaman seperti ini, lukisan kan kebutuhan nomor berapa itu? Sejak sejak Maret 2020 saya udah jual 160 lukisan. Jadi baru 110 minggu jual 160 lukisan. Itu namanya saya nolong saudara, orang lain tolong saya. Saya memberi saudara, orang lain beri saya. Jadi hidup itu kan begitu ya, abur tue, karma, apapun istilahnya tiap agama punya istilah. Tapi hukum kan begitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan itu tadi pendahuluan, malam ini apa dong? Gitu ya. Oke. Seperti dalam undangan, malam ini kita akan belajar bernafas sebenarnya dua, dalam undangan saya sebut tiga ya nanti saya jelasin kenapa tinggal jadi dua begini saya mundur ke belakang ya waktu manusia di dalam kandungan dia butuh oksigen tapi lewat tali pusar ya begitu lahir dalam sepuluh detik ketika mulai rahimnya kering ya lalu mulai proses melahirkan sehingga paru-paru tidak terendam lagi oleh apa namanya cairan uh, yang uh, dalam janin ya yang tadinya selama ini kan janin kayak berenang gitu tapi udara itu oksigen tuh bersama dengan nutrisi masuk lewat tali pusar begitu dia lahir ditepuk tuh kadang-kadang sama si susternya supaya nangis nah nangis itu karena dia mulai pertama kali ya setarikan nafas jadi bayi begitu lahir dia mulai narik Oke, narik dulu loh. Anda lahir dimulai dengan tarik nafas. Terus hidup terus hidup hidup hidup. Oktober tahun lalu mertua saya masuk ICU karena umur emang ya nggak kena COVID. Singkat cerita, singkat cerita ketika amperdu uh, udah kena ini udah kena gitu ya. Hanya dalam waktu enam hari waktu ulang tahun masih ceria banget. Lalu singkat cerita, saturasi udah mulai 70, ah, istri saya dia takut, aku takut kalau jaga, malam ini kamu yang jaga ya. Jam 11 malam, saya mau tidur, seperti ada suara di hati saya, jangan tidur, tungguin. Saya duduk di sebelah papa mertua saya, nafasnya pelan-pelan, sampai berhenti. Di depan mata saya, saya lihat mukanya. Dan itu ajaib banget, karena dulu papa mertua itu... Eh, Perenang ya, Jadi menjelang dipanggil Tuhan, itu nafasnya pelan-pelan. Dan saya lihat benar-benar terakhirnya itu, terus berhenti. Jadi terakhirnya bukan begini, terus berhenti. Enggak. Jadi manusia itu lahir dimulai dengan tarik nafas. Lalu tarik nafas, tarik nafas, lepas, tarik, lepas, lepas, sampai terakhir, lepas. Makanya nafas itu nyawa. Dimulai dengan tarik, lahir, Anda hidup, nanti terakhirnya lepas. Satu hari normalnya 23 ribu kali. Nah, ternyata olah nafas, modul 1, modul 2, Vibov 1, Vibov 2, anda udah biasa pasang saturasi yang sudah ikut beberapa hari, beberapa minggu ya. Dari turun saturasi sembilan 97 jadi 100 kalau alatnya bisa 3 digit. 95, 96 jadi 98. Singkat cerita kalau latihan sebulan kemudian kayak saya dulu 95, 95 karena pak paru paru-paru 7 tahun. Jadi saturasi 95 paling 96, 95 lagi sekarang Anda bisa lihat kan waktu demo atau waktu workshop modul 1. Begitu tarik nafas 50 atau 100 kali, sampai 200 kali, maka mulai yang ke-100 sampai yang ke-200, saturasi saya 100% terus. Dulu nggak bisa, 96 balik Kenapa? Naik pola nafas, memperbaiki paru-paru hanya dalam 2-3 bulan. Saya baru dapat WA lagi hari ini. Pak Jono terima kasih. Saya ikut satu setengah bulan. Saya orangnya suka sepedaan, suka trekking, Dulu saya paling jauh sekian kilo. Ini saya sudah double pak kemampuan saya untuk trekking tanpa istirahat. Wow, saya makin semangat tuh kalau dapet wa orang sembuh, orang mengalami perubahan gitu ya pak. Saya eh uh, insomnia, tidur jam 2, jam tiga, paling lama tiga jam. Saya dan bapak dua bulan saja, aku udah lepas obat bisa tidur enam tujuh jam tanpa terbangun sama sekali. Ada lagi yang lapor pak, dulu tidur malam tuh susah saya pak, apalagi tidur siang. Sekarang saya bisa tidur siang. Anda juga akan bisa tidur siang, tidur malam, tidur jam berapa Anda mau tidur. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke nafas. Lahir kita tarik nafas, mati kita lepas nafas. Oke, sebentar saya ambil kepaian dulu ya. Ini karena istilahnya mulai agak istilah yang agak rumit sedikit, ppe biar nggak salah. Oke. Bapak Ibu, teman-teman. Anggap aja pura-puranya nyebrang jalan sudah di sebra cross sih ya enggak ada sebra yang ngecross gitu ya tapi itu jalan ada garis garisnya gitu kan nyebrang di situ eh ada mobil gitu ya pada saat anda sadar ada yang mau nabrak sambil lari atau menghindar anda tarik nafas atau lepas nafas biasanya tarik nafas menjaga menjaga yang penting jantung yang berdebar debar atau hidup Wah, ada itu tahan nafas. Anda nyebrang, nyebrang bukan jembatan sih, cuma babu itu. Ada mungkin tahan nafas supaya lebih imbang. Ajaib ya, kita tahan nafas, kita bisa lebih imbang. Ketika kita takut, kita tarik nafas. Ya, ada di sini yang masih jomblo wati single. Ih. Hari-hari terakhir ini ada yang PDKT sama Anda dan kemarin hari Sabtu widul diajak dinner di tempat yang romantis dia bawa bunga aduh uh, dan dia juga bawa itu kotak kecil itu aduh. dibuka wih, putih kinclong-kinclong dan dia berkata I love you Anda tarik napas atau lepas nafas? Anda tarik nafas atau ada ada lega, bahagia, telapak-telapak, jatuh cinta, ada lepas nafas. Nah, tak kasih teorinya. Waktu tarik nafas itu namanya sympathetic response system, simpatik response system. Waktu lepas nafas itu namanya parasimpatik nervous system. Nah, orang mengalami kekacauan hormon, yang akibat dari kekacauan hormon, kekacauan metabolisme, karena kekacauan metabolisme, mensnya kacau juga waktunya, jerawatnya muncul, keringat dingin, lalu produksi antibodi tidak jelas, kalau kebanyakan jadi autoimun, kalau kurang imunnya drop, semuanya diawali dari kekacauan hormon. Padahal hormon itu bisa dikendalikan dari tarik nafas, lepas nafas, yang adalah sebenarnya disebut kalau tarik itu simpatik nervous system kalau lepas para simpatik nervous system Oke satu teori lagi dan jantung berdenyut Anda kendalikan atau enggak Anda tidur tiba-tiba jantungnya pinter dia, dia ya pelan jaduk-jaduk rata-rata ya 60 70 80 anda bangun mungkin 90 anda mulai jalan kaki, lari, oh jantungnya tuh 110 120 tuh. Anda treadmill. Uh oh, bakar bakar gula dulu deh diabetes bakar gula. Ya, denyut 120 cukup. Waduh saya mau bukan bakar gula. Saya kalau kalau Anda kayak saya berat badan ideal, saya tinggi 166, berat badan saya 62, saya ideal 63 62 di situ ya. Anda masih kekemukan. Anda harus bakar lemak, nggak cukup bakar gula. Anda lari lebih cepat sampai pulse nya denyut jantungnya, pulse aerobik, ada, anda pokoknya lari aja lebih cepetin. itu anda perintahin nggak sih jantung, eh pelan pelan, eh cepetin cepetin tuh, nggak, kenapa? denyut jantung itu ada di bawah kendali saraf otonom. jadi kayak pankreas, kelenjar endokrin, produksi insulin dong, nggak usah diperintah, itu otomatis, ya, artinya di bawah kendali saraf otonom. nah ini yang menarik. Kita akan buktikan, ya. Kita akan buktikan bahwa anda bisa mengambil alih kendali terhadap organ yang dikendalikan oleh saraf otonom. Ya, kalau teori panjang, bukti aja langsung ya. Itulah kenapa dalam metode olah nafas nanti yang metode 3, 4, 5, kita akan mencoba mengendalikan sistem endokrin untuk produksi hormon tertentu. Kita akan memerintahkan pankreas mengalami regenerasi sel lewat kuasa perkataan lewat iman dikemas dalam doa melalui metablet olah nafas jadi olah nafas ini yang sekarang malam ini saya ambil ilmunya nama-nama guru saya saya sebut begitu aja ya ini dari dokter Patricia gerbang Anda Google pasti ketemu kalau metode 1 dan 2 dari Wim Hof Iceman yang bisa pergi dengan para muridnya ke Gunung Himalaya pakai kolor, enggak pakai kaos. Ngeligo, nggak enggak masuk angin. 40 tahun, Wim Hof enggak pernah sakit pilek, batuk, dan sebagainya. Dia kalau olah nafas, pelajaran olah nafas lebih demonstratif. Muridnya diajak berendam, di bak kataf, dimasukin es batu atau dibawa ke kutub, lalu berendam di dalam air es. Dan tidak kedinginan, berendamnya enggak pakai jaket, cuma pakai kolor. ngligo gitu ya, imunnya untuk demonstrasi imun gitu ya, dan enggak patok, enggak pilek. Sebelumnya, sesudahnya, ya, nanti September, semoga Amerika, mudah-mudahan sempat ke gunung cari salju. Nanti saya bisa bikin workshop dari sana. Teman-teman saya ada di ngelego, ya. Nah, itu Wim Hof. Jadi, teori saya, saya jelaskan asalnya, ya, saya sempat kecewa. Saya ikut orang olah nafas dan dia bilang menemukan. Tapi ternyata saya ketemu orang yang, Bapak kenal ini? Kenal. Nah itu belajar di Jogja tuh sama si ini. Kan saya satu angkatan sama dia. Loh kok dia bilang menemukan sih? Waduh, jangan dah. Gak boleh begitu ya. Saya ambil ilmu dari Wim Hof. Metode 1 dan 2. Metode 3, 4, 5, 6, 7 dari John Kabat zinn Profesor, dokter John Kabat zinn Kepala Divisi Medical Center dari Fakultas Kedokteran. Massachusetts Institute of Technology (MIT). Saya juga pengen nanti September saya ke Amerika. Saya mesti ke Boston untuk pergi ke uh, kantornya John Cabotson. Jadi ilmu yang saya bawa ini kepada saudara nggak ada hubungan sama news moment, nggak ada hubungan sama klinik, aliran pawan hujan dan sebagainya. Semuanya aliran ilmiah. Maka bahasanya saturasi, metabolisme, pH tubuh dan sebagainya. Nah. Dari dokter Patricia Gerberg, dia punya murid yang saya suka bahasanya. Jadi sebenarnya sumber ilmunya dari Patricia Gerber. Ini seorang dokter. Muridnya saya belajar dari namanya Lukas Rockwood. Nah, dari sinilah. Dari Lukas Rockwood ini saya dapat istilah dari dia. Jadi saya nggak ngarang istilah juga ya. Yaitu water breathing, whiskey breathing, dan coffee breathing. Nah, inilah malam hari ini yang saya bilang mau saya ajarkan. Kita akan belajar water breathing, whiskey breathing, sama coffee breathing. Tapi sebenarnya yang water breathing, makanya dari tiga ini tinggal dua. Grup 25, 26, 27, sampai 35, kita akan belajar istilahnya body scan di modul yang ketiga, yang secara teknis sama dengan water breathing. Jadi malam ini kita nggak belajar water breathing, tapi teman-teman dari grup 1 sampai 24, Udah belajar body scan, nah, tapi saya singgung aja ya, menyinggung istilahnya. Kenapa kalau kemarin saya sebut body scan gitu ya? Sekarang water breathing gitu ya. body scan itu kepentingan esensi. Water breathing itu menurut Pak Lukas, buat rock, nama bule itu susah ya, rockwood gitu ya. Dia mau mempermudah, mempermudah pengertian. Waktu Pak Lukas, rockwood ini, dia cerita belajar olah nafas. Waduh! Istilahnya sang sekreta semuanya. Jadi kesannya kayak magis gitu. Padahal kenyataannya esensinya ya saturasi, pH, dan seterusnya. Maka dia ganti istilahnya. Water breathing. Air. Olah nafas air. Air ini boleh diminum dua jam sekali. Makanya teknik ini Anda boleh dua jam sekali. Dan sebenarnya sama juga dengan metode Wim Hof 1 bedanya lima satu semangat metode body scan ndak pakai mulut tutup mulut tarik hidung lepas hidung demikian juga water breathing sama dengan body scan seperti water breathing ya istilahnya bagus ya olah-olah nafas air jadi boleh dua jam sekali minum teknik modul satu boleh 2 jam sekali. Makanya yang grup 1 sampai 24 mungkin pernah dapat tugas dari saya kan? Yang minum kista kanker, kemo, apa mau jadwal kemo, minum kista kanker, tumor, ya, insomnia, ini boleh dua jam sekali. Yang diabetes, yang pH-nya di bawah 6, bangun tidur saya dulu pH di bawah 6. Kenapa orang diabetes komorbid virus Covid? Karena pH-nya di bawah 6. Virus kan hidup di bawah pH lima 6, 6 ke bawah. Mati juga di bawah pH 3. Makanya lambung Keluar asam lambung supaya pH-nya 2,5 sampai 3. Tapi kalau dia pH-nya antara 4 sampai 6, aduh, cancer hidup. Virus hidup. Dan saya sebagai orang diabet, bangun tidur, pH saya di bawah 6. Ada yang suruh minum sodium bikarbonat terapi oson, mahal semuanya. Saya udah nggak minum sodium bikarbonat lagi. Goodbye. <laughs> olah nafas. Dengan olah nafas, maka bangun tidur, pH air seni saya, 7,2, 7,3. Olah nafas, 7,9, balik 7,5. Maka rata-rata, karena saya 3 jam sekali, pH saya darah ideal. 7,35 sampai 7,5. 3 bulan Anda punya pH seperti ini, yang cancer, minyum, kista, asma, diabetes. Kalau belum beli pH meter, beli pH meter. Bangun tidur, Anda kencing, Anda tes pH-nya berapa. Saya percaya di bawah 6. Lewat olah nafas, pH Anda di atas 7 dengan 3 jam sekali olah nafas water breathing olah nafas modul 1 satu 1, boleh John kasin body scan boleh ya Nah itu bisa tiga jam sekali karena kita minum air boleh dua jam sekali Nah sekarang kita mode metode coffee dulu ya nah, nanti baru metode whisky sekarang namanya coffee breathing jadi olah nafas kopi anda boleh minum kopi dua gelas sehari bagi yang tidak ada masalah asam lambung memang nah kalau tes DNA ketahuan tuh, ya tes DNA tuh bukan cuma cancer aja ya ada skin ada hold ada sport nah waktu uh, tes DNA health kesehatan untuk nanti mendapat genomic diet dari genomic diet muncul uh, meal plan maka orang itu ketahuan sensitivitas terhadap kafein. Kalau rendah bisa tiga gelas. Tinggi jangan. Dari hasil tes DNA ketahuan sensitif terhadap matahari berjemur di bawah jam 8. Nah sensitif berjemur di atas jam 10 ya. Wah ternyata sensitif terhadap sinar matahari. Jangan-jangan nah, jatuh jam 10 kanker kulit nanti. Oh ternyata sensitif terhadap vitamin D itu ketahuan tes DNA ketahuan semuanya. Kalau Anda sensitif terhadap vitamin D untuk naikin di dimer cukup 1000 IU. Anda kan dokter marah-marah, "Ngapain itu minum vitamin D cuma 1000? Itu main-main tuh, harus 5000." Menurut saya dokter ini perlu belajar DNA. Nanti kalau dokter itu belajar DNA, ternyata orang ada punya sensitivitas, sensitivitas terhadap vitamin D. Kalau dia sensitif, 1000 IU dia minum, berapa minggu kemudian dites, d naik. Jadi memang ilmu DNA ini untuk aplikasi kesehatan pencegahan kan belum lama ya. Jadi juga nggak semua dokter mungkin membekali diri dengan ilmu DNA. Tapi sekarang hampir cukup banyak dokter yang sudah bisa link dengan DNA. Anda bawa hasil tes DNA ke dokter, Anda sendiri atau dokter dari DNA nanti dapat meal plan. Karena kalau meal plan yang nggak bagus, dokter Tan Sutjan tuh bilang begini, makanan itu obat. Jangan obat jadi makanan. Tapi makanan apa yang menjadi obat? Makanan yang tepat. Kalau makanan tidak tepat, jadi racun. Contoh lagi, nih, kita belok sedikit sebelum olah nafas. Yang ngomong ingat ya, beberapa bulan lalu saya ngajak teman-teman saya pergi masuk di sebuah klub olah nafas yang bayar 100.000 ribu satu bulan karena adik saya diabet sembuh. Sepupu saya diabet sembuh. Lalu saya ngajak banyak orang, 500 orang, ada kali. Yang saya ajak mah ribuan, tapi yang betul-betul masuk dan daftar itu 500 orang ada kali 100 ribu satu bulan. Jadi tiga bulan, 300 ribu. Nah, selain olah nafas, diajari diet keto. Adik saya sembuh, cocok. Sepupu saya, sembuh, cocok. Tapi beberapa orang yang saya ajak, saya masukkan di grup itu, protes sama saya. Pak, saya mengalami malnutrisi, karena dua bulan saya enggak makan sayur. Yang lain lagi punya masalah bab nya susah Kenapa sayur itu probiotik maaf sayur itu prebiotik tidak makan sayur berarti probiotik dalam tubuh tidak dapat makanan dua bulan probiotiknya tidak dapat prebiotik jadi buah sayur itu prebiotik makanan buat probiotik selain- selain buat kita kalau probiotiknya nggak dapat makanan ya matilah padahal probiotik itu dalam tubuh mikroba baik ya bukan patogen mencerna sisa makanan dalam usus besar, dalam kolon, sehingga BAB-nya lembek, bisa keluar. Yang bikin lembek, BAB, mati karena 2 bulan enggak makan sayur. Kalau dulu saya ikut komunitas itu, ngambil orang nafasnya aja. Dietnya saya punya ilmu sendiri. ya Genomic diet itu yang paling tepat, sesuai dengan DNA. Kalau diet Keto, diet Batman, diet Mediterranean, bisa cocok-cocokkan. Anda masih muda, nggak apa-apa. Coba keto, enggak cocok. Mediteranian, nggak cocok. Diet Batman, ya masih muda. Lah Anda udah umur 60 tahun ke atas, nyoba nggak cocok. Nggak <tuk> cocok. Stroke, stroke lagi seumur muda. Malnutrisi. Nah, malnutrisi susah nanganinya paling nggak dua bulan loh Di nutrisi itu kan beda kayak obat ya. Batuk, batuk kasih obat, blue gitu ya. Tolak angin dia sembuh gitu. Nah, kalau malnutrisi ya harus diisi nutrisi baru. Kalau perlu diinfus gitu ya atau ikutin pola hidup sehat, tapi bukan cuma nafas dietnya yang pas, ya dietnya yang pas. Nah sekarang kita nanti saya akan balik lagi ke soal itu diet yang pas ini karena olah nafas ini udah terbukti ya kalau yang belum ikut modul satu dua ya nanti dilanjutkan kan kita akan buktikan dengan uh, saturasi bahwa 100 persen dan tubuhnya alkali. Jadi darahnya oksigen 100 karena saturasi itu kan mengindikasi oksigen dalam darah, tubuhnya alkali diantar ke sel-sel, tapi darah kan cuma nggak hanya ngantar oksigen. Darah ngantar makanan yang diantar racun, organnya rusak, makan racun, organnya rusak, makan yang pas. Maka darah membawa makanan untuk organ tersebut, dan pinter loh, kita nggak usah suruh, kita makan pare. Eh, nanti dibawa ke pankreas ya. Tubuh tahu ini dibawa kemana. Jadi yang penting kita makan yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita. Tetapi setiap orang ternyata punya sensitivitas berbeda-beda. Ada orang yang sensitif terhadap karbohidrat. Jadi makan sedikit, energinya banyak. makan Makan karbo banyak, dia tidak naik berat badan karena tidak sensitif yang sensitif, nah jadi orang itu ternyata punya sensitivitas metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, dan sebagainya, berbeda-beda, bahkan sampai tadi ada, kalau genomic diet itu 145 area yang dites untuk menghasilkan genomic diet, maka tesnya, analisanya cukup lama, sampai 2-3 minggu, ya karena DNA-nya dites ribuan sebenarnya, tapi diambil 145 yang paling kuat. Nah, bicara satu areal saja, kayak misalnya metilasi, atau metabolisme lemak itu dasar analisanya lebih banyak lagi tapi mengerucut pada kesimpulan dia tidak sensitif lemak misalnya gitu atau sensitif lemak anda sensitif lemak mau gemuk ya makan lemak pak saya pengen gemuk nih pak udah keterlajur kurus saya pak itu puas itu diet yang salah itu pak berat badan saya turun nggak nggak terkendali pak sekarang aku krempeng pak aku udah makan nasi lagi kok nggak gemuk-gemuk tas DNA, oh sensitifnya lemak, makan nasi enggak tambah gemuk loh, makan lemak gemuk nah, gitu ya, jadi gunanya DNA itu kita bisa makan yang pas. Oke, nah sekarang olah nafas. kopi breathing, namanya kopi breathing, minum kopi itu ya normalnya dua kali sehari, kecuali tadi kalau misalnya orangnya tidak sensitif terhadap kafein, ya. Nah, maka minum kopi ini bagusnya kapan? Ya kan ada pola makan, pola minum. Cafe time itu bukan jam 6 pagi. Jam 7 waktunya sarapan, ya, dengerin sesi deep sleep. Di situ saya ajarkan juga jam organ tubuh bekerja, sehingga dari dari jam-jam organ tubuh bekerja, jam-jam organ tubuh istirahat, muncul saran, tidurlah jam sekian, gitu ya. Nah, kalau makanya kalau Anda udah udah dengerin ceramah saya soal deep sleep, sarapan terbaik jam 7. Sampai jam 9, karena organ pencernaan bekerja jam tujuh, jam 9. ya. Makan apa? Misalnya zat besi, ya sayur, zat besi jangan ketemu kopi, minum kopi jangan dengan sarapan. Nanti zat besi, vero ketemu kopi laktat menjadi vero laktat. Nah, vero laktat nggak bisa diserap sama tubuh, zat besinya udah terikat sama yang lain. Makanya ngopi itu jangan makan siang, makan pagi, makan malam. Jam ngopi apa? Jam sembilan, jam sepuluh, ya kan? Kopi itu temennya karbohidrat, temennya snack, singkong goreng, singkong rebus. Boleh, jangan temennya daging. Salah kombinasi, maka ada food combining, ada food balancing. Nah, waktu food combining, kopi nggak boleh ketemu protein, nggak boleh ketemu besi gitu ya. Nah, minum kopi itu, kalau kita minum kopi beneran, ya jam sembilan sepuluh sama jam tiga ngantuk itu tidur bukan minum kopi itu namanya memperkosa tubuh. Nah sebagai ilustrasi bahwa ngopi itu jam 9, jam 3, nah ini sama nih nyambungnya itu ke sini. oleh dokter Patricia Gerbang guru mengenai metode ini yang namanya metode olah nafas kopi atau coffee breathing itu untuk dilakukan maksimal jangan lebih maksimal dua kali sehari yaitu jam 9 atau jam 3. Atau kalau Anda pagi mau olahraga, sebelum olahraga, bukan sesudah ya, sebelum olahraga. Kenapa? Oke, diulangin lagi pelan-pelan. ya kan Kalau haus, bukan minum kopi, minum air putih. Minum air, boleh berkali-kali. Makanya water breathing, boleh berkali-kali. Mau tiap dua jam, nggak apa-apa. Tapi Anda minum kopi tiap jam, haus minum kopi, haus minum kopi. Anda keringat dingin, dan jantung tidak teratur, Anda punya masalah metabolisme tubuh karena overloaded dengan kafein. Nah, sama juga pola nafas ini tidak boleh. Dengar ya, tidak boleh lebih dari dua kali sehari. Pola nafas ini bagus buat siapa? Bagus yang tekanan darahnya rendah. Nah, kalau tekanan darah rendah anda boleh coba kalau mau coba tiga kali kayak orang kopi kan ya sekali sekali tiga kali nggak apa-apa paling bagus tuh dua kali aja gitu kan itupun kopinya satu sendok makan kalau kopi bubuk gitu ya ada aku orangnya atau segelas air nah tapi kan ada orang yang yang kafeinnya itu dia nggak sensitif gitu bisa, bisa beberapa kali nah kalau hubungannya olah nafas terutama yang memang pulsa jantungnya itu cuma 50 60, 50 60 Anda cenderung geliem, pusang berkunang-kunang karena denyut jantungnya rendah juga tekanan darahnya rendah. Nah, yang kopi breathing ini Anda kalau mau coba tiga kali dulu ya, karena guru saya tetap mengajarkan sehari dua kali. Secara umum tapi waktu dia bilang begitu ya, secara umum. Nah, makanya kalau tekanan darahnya rendah, kalau yang sekarang punya masalah tekanan darah bisa dites ya atau kalau enggak nanti aja biasanya berapa lalu coba yang coffee breathing ini. Nah, kita semuanya aja boleh ya coffee breathing dulu. Tapi biasanya kalau saya yang saya undang ini kan yang nggak bisa tidur gitu ya. Insomnia susah tidur gitu ya. Biasanya orang susah tidur itu bukan darah rendah, eh bukan darah iya bukan yang susah tidur itu bukan darah rendah, darah tinggi. Orang tekanan darah rendah Ya, tekanannya 60, 90, 70, 100 paling tinggi. Pulsanya juga paling 60, 70. Itu orang yang gampang tidur. Nempel bantar, molor. Jangankan nempel batar Naik mobil aja kita berhenti ngomong, dia tidur. Kita ngomong, saya ngomong. Saya diem nggak lama lagi tidur. Nggak perlu sesi ini eh perlu justru yang coffee breathing ya nggak perlu nanti yang whiskey breathing jadi sekarang ini yang coffee breathing dulu ya buat siapa ini buat orang yang gampang tidur jadi kalau anda gampang apa susah tidur jangan yang ini nanti anda malam ini nggak bisa tidur ya ini dengerin dulu ya yang susah tidur nggak usah praktek dengerin aja dengerin atau liatin saya aja gitu ya ini yang yang yang susah tidur nggak usah ikut praktek coffee breathing. Ya, nanti bangun tidur kayaknya kok kurang seger nih nah, coffee breathing boleh ya, minum kopi dulu tapi namanya olah nafas kopinya <laughs> pakai nafas juga <laughs> nah, sekarang ini penjara cepetan Pak Ya oke okay. coffee breathing ini caranya gimana? gampang banget Ya ini makanya sebanyak ngomong karena prakteknya cuma 3 menit yang coffee breathing nanti yang yang whiskey breathing cuma 6 menit Ya jadi jangan takut kalau kemalaman. coffee breathing saya terangin dulu habis itu kita praktek bareng-bareng ini tidak masalah nariknya bagaimana. Jadi tarik nafas, nggak ada apa-apa itu. Pokoknya persiapan, ya ada persiapan tuh diam aja udah. Nanti lalu, jadi nggak pakai tarik ya. Langsung dihembuskan. Hembuskan, hembuskan, hembus, hembus, hembus gitu ya. 20 kali. Jadi gimana ya? Ini majeran serius. Serius saudara, ini serius ya. Jadi bang saya ini serius ya gini ya. Jadi ini gembusinnya kayak orang sknis. Jadi nanti saya akan hitung ya. tuh nggak? Bus bus bus bus bus. Sepuluh sembilan delapan sampai dua kali. Jadi 15-16-20 kali. Jadi anda itu pakai tarik nggak? Nggak usah dibikin tariknya. Pokoknya hembusin aja deh. Dihembusin terus tanpa narik juga boleh, tarik sedikit juga bapak pokoknya Anda konsentrasi menghembuskan jadi nggak usah mikir nariknya. Itu 20 kali. Lalu istirahat sebentar, 20 kali lagi. 20 kali menghembuskan, nariknya nggak usah dipikir, perlu tarik. Jadi menghembuskan terus. Ya, pasti kayak gitu ya. 20 kali, istirahat sebentar, 20 kali, istirahat sebentar, 20 kali. Cuma itu aja. Ya. Nah, sekarang kalau mau eksperimen yang darah rendah ya, yang pulsanya rendah. Yang pulsat tinggi enggak usah ikut ya. Nanti Anda pulsanya naik tinggi, jatuh deg -deg, deg deg deg nyalain saya lagi ya. Yang saya biasanya 60 70 90, tapi kali ini 97, 97, 96, 97, ya, saya mau coba aja lihat juga saturasi saya mulai dengan 97 sama kemarin juga kalau metode Wim Hof satu, saya akan peragakan dari 97 tarik nafas 60 kali 50 kali saturasi langsung 100. Ya lihat rekaman sebelumnya atau yang kemarin ikut sesi lihat kan saya 100 terus ketika tarian yang 200 kali tarik lepas tarik lepas 200 kali maka yang mulai 75 80 saya di atas 100 terus gitu ya tapi normal balik bisa 97 lagi dulu 95. Naik 2 poin lumayan. Tapi kalau saya tarik nafas pelan-pelan, naik cepat ya. Apalagi pakai tahan ya. Kalau yang kita tim satu kan tarik agak cepat. 100 kali baru mulai pelan-pelan. Nah, Anda sebenarnya boleh juga kalau saturasinya rendah. Ini malah, ya, terus 96 langsung pelan-pelan atau body scan itu nanti saturasi cepat naik. Nah, sekarang kita enggak fokus pada saturasi dulu, ya. Saturasi 97 ya biarin, kita mau fokus pada justru yang di bawah. Angka yang di bawah itu denyut jantung. Nah, dengan olah nafas kopi, nanti lihat denyut jantungnya naik enggak ya. Karena tujuannya selain menaikkan tekanan darah, ya kalau jantung tuh berdetak lebih kencang, nanti tekanannya naik, gitu ya. Cenderung rendah ini berkali-kali. Kalau yang normal, orang biasa maksimum dua. Tapi kalau orang tekanan darah rendah, boleh lebih sering. Anda, kalau sering itu berapa lama? Patokannya, maka sih punya alat ini. ya. Alat ini tujuannya apa? Saya itu kalau misalnya olah nafas, denyut jantung saya, nggak boleh 110 lebih. Kecuali memang ada niat mau bakar lemak. Olah nafas ini menarik. ya. Anda bernafas seperti orang treadmill, Rinyut jantung Anda seperti orang treadmill. Anda berkeringat, habis luar keringat, luar biasa, hanya dengan duduk olah nafas. Maka orang Tiongkok kuno memberikan nama Ing Tung. Saya ketemu orang Tiongkok yang tua. Pak Jarot, olah, olahraga terbaik apa, Pak? Saya bilang, renang, Pak. Saya punya kolam renang. Uh, berenang itu badan mengambang. Tidak ada beban sama sekali. Dan kita bergerak, semua otot digerakkan dalam kondisi ideal. Tidak ada beban, Pak. Terbaik berenang, Pak. Dan Pak Tua bilang sama saya, salah. Olahraga terbaik adalah olahraga yang tidak pakai bergerak. Hah? Dia bilang, itu. Apa itu? Duduk dengan posisi seperti, bahkan kalau perlu, tanpa kursi sebenarnya. Kursi duduk dan atur nafas. Benar, lo saya coba bener loh. saya bisa bernafas seperti orang treadmill, dan pulse saya seperti pulse orang treadmill. 120-130, berkeringat, tes gula-gula turun. Nah, kita nggak pelajari itu, kecuali nanti kelompok khusus kelas diabetes. ya. Nah, sekarang, kita kelas, ini malam ini banyak ditujukan pada kelas jantung. Renju jantung terlalu tinggi, terlalu rendah, aritmia tidak teratur, nah tidak teraturnya apa tinggi atau rendah rendah naikkan dengan metode Kavi ya saya akan coba saya tapi saya berawalnya agak tinggi nih sembilan ya saya bisa turunkan nanti metode berikutnya menurunkan ya sekarang kita lihat aja dulu kita mulai praktek aja bareng-bareng ya kita praktek cuma tiga menit ya persiapan kalau punya oximeter silakan dipasang untuk melihat hasilnya uh, pulsanya perhatikan aja pulsanya naik apa tidak gitu ya kita mulai praktek bareng-bareng ya siap-siap teman-teman ini namanya cafe breathing olah nafas kopi seperti namanya kopi maksimum sehari dua kali kapan jam 910 atau jam tiga jam 4 sore itu saja atau kalau misalnya jam 9 atau pagi lebih sedikit kalau anda mau olahraga bukan selesai ya, akan olahraga atau jam 9.10 bangun tidur Ya sudah sarapan lalu sore jadi seperti kavitan tidak boleh lebih banyak daripada itu caranya gampang sekali tidak pakai persiapan apa-apa langsung menghembuskan 20 kali Dan hanya tiga ronde saja tidak usah lebih daripada itu Anda akan merasakan kesegaran atau denyut jantung mulai naik bagi yang denyut jantungnya rendah jadi saya hanya berkata persiapan, berarti itu Anda nafas biasa aja. Lalu saya akan bilang, hembuskan, hembuskan, hembuskan dan menghitung angka. Kita mulai persiapan, ya nafas biasa aja. Terus mulainya gimana? Ya sekarang hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke istirahat sebentar. Nah, apa seperti biasa? Pulsa saya 112. Tadi cuma 90-an. Tadi 90-an naik 113. Seperti biasa. Seperti biasa. Senyut jantung. Saya akan hitung lagi. Tanya-tanya. mikir. Tarik nafasnya gimana? Pikirnya. Turun lagi. Puskanya. Tipe-tipe seperti. Turun lagi. Turun lagi sampai. habis, Tidak bisa keluar lagi. 20 kali. Siap-siap. Hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, hembuskan, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selesai dua kali. Ini jantung. 111, 117, 115. Lalu kita yang ketiga dan selesai. Anda mencobanya, Anda merasakannya, SPH boleh, SPH urin, pasang oximeter yang pasti untuk mengetahui dampaknya pada pulsa, ya, pulsa denyut jantung. Mulai dengan 97. Ya. Oke, okay, siap-siap lagi. Sudah siap-siap, artinya ya nafas biasa aja. ya mulai hembuskan hembuskan hembuskan hembuskan hembuskan hembuskan hembuskan hembuskan hembuskan hembuskan hembuskan hembuskan hembuskan hembuskan 15 16 17 18 19 20 selesai ya bisa 108 hembuskan 109 110 tarik enggak ya hembuskan terus sampai habis terus sudah boleh ya ya oke silakan dicoba ya jadi teman-teman tadi bisa ngelihat saya pun naik dari 95, 94 balik lagi, tapi tadi waktu hembuskan, hembuskan, hembuskan gitu, surut naik sampai 110 kan? Dari 92 naik 113. Jadi waktu kita hembus itu naikin denyut. Makanya orang itu bernafas kan imbang ya. Tarik, lepas, tarik, lepas, maka stabil. Saya rendah, Pak. Nah, kalau gitu, sekali-sekali, <laughs> kalau ada di bus umum atau di kereta api, ngapain ini orang? <laughs> atau nanti suaminya nggak ikut atau istrinya nggak ikut, tiba-tiba ada. <laughs> Tapi jatuh ada naik. Nah Kalau terlalu rendah, sering dinaikkan, nanti rata-ratanya naik. Ajaib ya. Jadi, kita pikir denyut jantung itu ya, selama ini kita belajar. Saya juga belajar ya, bahwa denyut jantung, kelenjar endokrin, pankreas melepas insulin itu dibawa kendali saraf otonom. Tapi hari ini kita mencoba untuk mengendalikan denyut jantung secara sadar, artinya kita seperti melompat lewat nafas. Kita mengatur denyut jantung. Kalau denyut jantung kita atur, bisa. Maka nanti jangan heran kalau kita bisa mengatur kelenjar endokrin. Kita bisa mengatur keseimbangan hormon. Jadi, tentu dengan pendekatan banyak ilmu, ya termasuk sugesti, kata-kata positif, dan sebagainya, maka ikuti semua modul. Ya, sehingga, tapi paling tidak, Anda punya pengalaman. Kalau anda punya pengalaman, ya anda butuh dasar teori, cari aja dasar teori. Yang dokter, dosen, ilmuwan, cari jurnal. Yang media, yang tengah-tengah-tengah lah, halo dok, paling enggak, tapi jangan jadi poskota. Saya bisa menjelaskan, tapi butuh waktu berjam-jam. Saya lebih seneng kan dari yang yang sudah ikut 3 bulan kan dari awal, saya selalu pakai bukti ya. Langsung pokoknya sebelum olah nafas, kencing, urin berapa. 6 olah nafas, 30 menit, berapa? 7, ya sudah. Terbukti dengan sangat jelas, alat enggak bisa bohong. Nah, Pak bohong bohong kalau tubuhnya alkali. Anda beli alat, ya Wah, di bawah saya enggak ada, biasanya saya tunjukin, PH meter. Maka saya suruh beli PH meter, saya suruh beli oksimeter Jangan beli sama saya, nanti saya kalibrasi. <laughs> satu nasehat dibikin tinggi, ada beli ke Tokopedia, beli sama siapa terserah, alatannya ada yang beli supaya ada yakin ini alat sama pajangan tidak diutarakan nih, Wih, saya bisa seratus loh gitu ya, nanti memang saya olah napas, saturasinya turun lagi, tapi saya ini dulu sembilan lima sembilan enam sembilan sembilan olah napas sembilan sembilan seratus turun lagi, tapi lama-lama turunnya bukan ke sembilan lima loh, sembilan tujuh sembilan delapan sembilan tujuh sembilan delapan, jadi begitu olah napas dengan cepat seratus. Jadi saturasi kita diperbaiki. Nah sama juga dengan denyut jantung. Kalau saya tekanan darah memang ideal 80-120 itu selalu stabil di ideal. Nah kalau saya ini ya 97-97 atasnya 97-98, bawahnya 96. Tapi tadi dengan itu langsung naik. <tuh>, langsung naik. <tuh>, jadi begitu gampangnya menaikkan pulsa, ya pulsa denyut jantung. Nah, sekarang gimana nurunin? Nah, ini menarik ya. Sekarang gimana nurunin, ya kan? Aduh, Pak, saya ini jantung apa pulsa saya? ini 100 melulu ini gitu. Bahkan 110 melulu. ada nah, susah tidur pasti. Jantungnya berdetak cepat, gimana mau tidur? Susah tidur. Ya, habis minum kopi lagi, musiknya rock. Ya, atau bukan pulsa tapi tekanan darah tinggi. Nah, tapi kalau denyut jantung kita pelankan, tekanan juga. Loh, tekanan itu kan karena jantungnya buk, buk, buk, gitu. Sekarang kita, kita suruh pelan-pelan. Gimana nyuruhnya, Pak? <laughs> Saya ini dokter, Pak. Saya nggak pernah diajari. Saya kuliahin dokteran, Pak. Ya, makanya kuliah sama Pak Jarot aja. <laughs> denyut jantung kok diatur, sih? Jantung itu di luar tubuh Anda atau dalam tubuh Anda, sih? Kan jantung dalam tubuh kita. Yang punya siapa? Saya yang punya. Maksud saya nggak bisa ngatur. Ilmunya nggak bisa, Pak. Secara teori itu dibawa kendali secara otonom, Pak. Oke, ada simpatik nervous system, parasimpatik nervous system dibawa kendali secara otonom, tapi ternyata waktu kita tarik nafas begini, lepas nafas begitu, lalu kita mencoba dari nafasnya. Jadi kayak dibalik ilmunya. Perasaan, pikiran, mempengaruhi denyut jantung. Kegiatan, Tidur berdetak pelan-pelan, berjalan lebih cepat, lari lebih cepat lagi, ya. Dan waktu lari nafas terengah-engah, lari jantung berdetak cepat jenuh-jenuh, nafas terengah-engah. Ternyata bisa dibalik loh, nafas terengah-engah, jantungnya ngikutin. Anda duduk tapi nafas terengah-engah, duk duk duk, duk, duk, duk, duk. jantungnya naik. Jadi cukup menarik bahwa seolah-olah ya para pelaku olah nafas ini menemukan sebuah wah, kita bisa mengintervensi saraf otonom. Makanya nanti waktu body scan kita akan mengaktifkan perasaan. Jadi selama ini bapak ibu terlalu terlalu sibuk hidup hidup terlalu sibuk cari duit cari kegiatan nggak punya kegiatan ya, baca cawe yang nggak jelas gitu ya sampai kita lupa. Tidak ada waktu mendengarkan laporan dari organ tubuh. Maka nanti yang body scan atau water breathing, kalau saya menggunakan istilah body scan, itu nafas pelan-pelan, mata ditutup, dengarkan paru-paru berbicara, dengarkan jantung berbicara, Pak, kok jantung saya jeduk, jeduk? Sama jeduknya. Karena Anda mendengarkan, Anda merasa lebih keras. Nah, ketika mulai merasakan laporan dari organ tubuh, tiba-tiba ada banyak yang merasa sakit itu olah nafas bukan bikin sakit, tapi bikin ada peka terhadap laporan perasaan dari laporan dari organ tubuh. Tiba-tiba organnya pada lapor dadanya sakit, paru-parunya sakit, jadi sakit. Selama ini juga sakit. Bernafas nggak bikin jantung sakit, bernafas nggak bikin e, leher sakit. Sakitnya sudah ada, tapi selama ini anda nggak merasakan. Tiba-tiba saya ajak anda untuk peka merasakan laporan organ tubuh. Nah begitu dia lapor kita perbaiki dengan makan yang tepat. Wah, ini ternyata sana banyak orang kan nggak merasakan ya. Tahu-tahu dicek, ginjalnya tinggal 50%. Nanti Anda sakit 5% aja udah merasakan, 10% aja merasakan ke dokter. Ya, memang ada masalah tapi ini kecil banget, Pak, gitu. Kok Bapak peka pekas sih? Gitu. Jadi udah jadi merasakan laporan ginjal gitu ya. Itu nanti modul 3. Oke, nah sekarang kita modul yang sekarang. Ada waktu lagi tiga puluh menit. Oke. Sekata itu water breathing modul tiga lain lain episode ya coffee breathing. Nah sekarang adalah whiskey breathing. Oh ini nama dari Pak Lukas Rockwood dari dokter Patricia Patricia grebak Nama metode olah nafasnya whiskey breathing. Pak kok namanya haram sih? Kan saya bukan saya yang menciptakan ya. Kalau saya itu Dapat ilmu dari orang lain ya saya jujur saya belajar dari siapa supaya anda masuk Google ketik nama yang sebut, oh benar orang itu ada ya Lukas Rockwood ini YouTube-nya wih satu file jutaan 5 juta 10 juta yang lihat termasuk saya follower setianya gitu ya ini memberikan nama whiskey breathing ya bukan berarti ini olah nafas yang haram tapi untuk memudahkan ingat water breathing bisa berkali-kali. Coffee breathing jam 9 jam 3. Oke, okay. whiskey breathing. Nah, namanya whiskey. <laughs> kalau Anda minum whiskey apa yang terjadi? Duh, ngefly, tidur enak ini. Nah, itu dia maksudnya Jadi kalau ada whiskey breathing, ada ngantuk. Makanya ini sebenarnya kecepetan di tengah 9 nih. Cocoknya jam setengah sepuluh nih prakteknya. ya. Tapi kalau saya ini selesai begini, jam sembilan saya bisa tidur. Dulu saya tidur jam satu, jam dua. Saya kerja ekspor dua tahun di Astra Ekspor Tiga tahun ya, Astra Export Company. Kerja ekspor. Sembilan, tiga, dua, saya keluar dari Astra Ekspor bikin perusahaan ekspor. Sampai sembilan, delapan kerusuhan ekonomi, bayar takut ke Indonesia, perusahaan saya bangkrut ganti pabrik bangkrut, ganti toko tutup, ganti grosir habis, ganti eh uh, apa namanya? shop and shop di mana ada ramayana saya buka toko di situ. Ludes juga. Sampai akhirnya buka MLM Iva, sukses. Nah, waktu saya kerja ekspor tahun 90 sampai 92 di Astra Export, 92 sampai 98 usaha sendiri ekspor. Tidur saya kacau. Karena saya ekspornya paling banyak ke Eropa, jadi kalau bayarnya masih mau bicara, mau minta segera dijawab, ya saya nggak akan tidur. Nah kerja ekspor 8 tahun membuat saya punya metabolisme tidur anjur, Nggak bisa tidur kalau belum jam satu jam dua malam. Sekarang, nah, bukan sekarang, dari 2009, sejak saya pola hidup sehat itu sudah 2009, tapi olah nafas baru tahun lalu. Mau jam 9 tidur bisa, enggak ada sum mau jam 8 malam tidur, tidur. <laughs> Makanya Bapak Ibu yang susah tidur insomnia minum obat tidur, Anda coba aja metode ini kalau Anda langsung tidur berarti besok tidak usah minum obat ya. Anda diabet, asam urat, yang lain-lain atau imun dan sebagainya tetap minum obat. Yang ngasih keputusan lepas obat adalah dokter. Atau kalau Anda kayak saya, diabetes, gulanya 200 enggak Nggak pakai obat, 400. Minum obat, 150 sampai 200. Pola hidup sehat, 150. olah nafas, di bawah 120. Bahkan kalau minum obat, yang di bawah 100. Nah, saya mulai kurangin dosis obat diabetes atau kalau enggak Anda ngliem terus karena aku gulanya di bawah 100 pergi ke dokter, tes HbA1c atau Anda cari tiap hari udah sebulan ke dokter dokter biar kurangi dosisnya ya. Kalau penyakit-penyakit seperti itu saya enggak berani menyarankan lepas obat. Tapi kalau diabetes karena saya sendiri dulu minum obat 4 butir ya, pagi malam tak sikapi sekarang lepas, paling enggak saya berani triknya untuk mengurangi dosis Empat ini jangan dikurangi satu, tapi empat ini dipecah dua jadi delapan. Lalu kuranginya jadi yang ini separuh dosis. Besoknya lagi, sebulan lagi ini separuh dosis, sebulan lagi ini jadi tetap empat jenis karena obat itu kan misalnya ini penurun gula, yang ini nurin gula juga. Tapi yang ini kalau nggak dicampur ini bikin gatal kulit, maka ditambah obat ini supaya nggak gatal banyak orang diabet gatal-gatal karena obatnya satu macam gitu ya. Dokter yang mengerti hal ini saya nggak ngerti saya bukan dokter, tapi saya pasien diabet. Jadi waktu mengurangi dosis empat jenisnya tetap, tapi jumlahnya dikurangin. Gitu ya. Sampai sekarang merdeka. Saya tidak minum obat lagi. Nah, tapi kalau obat tidur, saya berani itu, walaupun saya bukan dokter. Kalau anda bisa tidur tanpa obat, ngapain minum? Jadi begitu ada olah nafas, jangankan pakai metode ini ya. Metode ini belum saya ajarkan saja beberapa orang insomnia sudah sembuh. Yang tidak bisa tidur jadi tidur 6 jam bahkan orang yang nggak pernah tidur siang seumur umur, pak saya bisa tidur siang dengan metode satu dan tiga, metode dua susah, ya. Kalau metode satu, metode tiga, pak saya menguap terus, pak saya ngantuk, pak. Sekarang apalagi kita punya metode yang ini namanya whiskey breathing, minum whiskey nggak boleh sering-sering. <laughs> Jadi yang ini kapan-kapan kita boleh nggak boleh pagi, nggak boleh siang, enggak boleh sore, nggak boleh. Minum vaski pagi-pagi nggak boleh, siang-siang nggak -siang boleh, habis makan nggak boleh. Kapan minum vaski atau anggur, ya malam, malam lah minum anggur dansa, tidur. Bahkan mungkin nggak dansa, langsung tidur. Jadi terbaik bagi yang susah tidur, mungkin sekarang ngeliatin aja saya, ya jangan ikut, jangan nanti malah langsung. Jadi ada kalau habis ini masih mau kerja nggak? habis ini mau kerja, ya udah jangan, ya jangan ikut praktek, liatin aja dulu. Tapi kalau habis ini nggak mau ngapa-ngapain, praktek aja nanti begitu ngantuk. <laughs> langsung live group aja udah ya, langsung tidur jadi lain kali. Anda mau tidur jam 10, ya? Udah sepuluh kurang 20. atau jam 10 kurang 10, Karena ini cukup, cukup 10 menit aja ya. Semingkat ada, ada hitungannya. Jadi udah kerja selesai, Anda akhiri dengan doa saat teduh yang Kristen baca Alkitab, yang Islam baca Al-Quran lalu mau tidur, udah tidur terlentang ablak ablek tangan terbuka di samping pinggang, jadi metode ini harusnya sambil tidur ya, bukan sambil duduk. nanti anda tidur di kursi, jadi anda dikajak, ablek ablek, udah praktek. nah sekarang kita praktek ya. selain bikin ngantuk, ini bikin nurunkan pulsa jantung. ya saya orangnya selalu maunya itu faktanya mana, gitu ya. makanya waktu saya ikut pelajaran metode John Kapustin yang nanti saya ajarkan metode 3 7 gurunya pun tidak nyuruh saya beli oksimeter, tidak nyuruh saya beli pH meter. Tapi bagi saya ukurannya itu apa? Kalau tubuh itu alkali rasanya enak, nyaman, ya itu masuk gesti dong. Ya, tapi saya beli oksimeter. Lalu malah saya bilang sama gurunya, "Tunggu ya, Aku kencing dulu, cek pH, kencing. Terus pasang dulu saturasi, lalu olah nafas 30 menit. Lalu saya lapor di grup di Zoom begini, eh, saturasinya naik ini. oh iya, waduh. Malah gurunya baru tahu kalau ternyata sampai terukur oleh alat. ya Maka kalau saya sekarang buka kelas, tak suruh beli oximeter dan pH meter. Boleh juga sesuai dengan penyakit masing-masing, ya, yang diabetes ya beliau untuk alat darah apa gula darah yang tekanan darah tekanan darah Nah sekarang kita coba yang pasti tadi saja kita nggak fokus pada saturasi ya kalau untuk saturasi metode satu water metode Wimhoff 2 terutama metode Wimhoff 1 dan 2 karena metode John kapat ya guru saya aja nggak pernah menyuruh cek PH dan saturasi karena memang beda area ya yang yang sudah ikut program saya sampai modul Jangka Sin tahu penekanannya di mana. Nah, sekarang penekanan hari ini adalah yang whiskey breathing ini pada denyut jantung, pulsa jantung. Bagaimana kebalikan dari kopi yang naik? Sekarang ini turun ya. Kalau masing-masing yang punya alat, ya lihat dirinya sendiri. Gitu ya, berapa nih pulsa saya? Gitu ya, pulsa denyut jantungnya yang di bawah, yang di atas itu SPO2 itu saturasi oksigen dalam darah. Nah caranya gimana? Oke, sebentar, saya akan putar, sebentar ya, buka filenya dulu, file audionya dulu, karena saya tidak mau di kelas-kelas yang saya ikuti, gurunya nggak praktek ya, cuma ngasih aba-aba aja. <guruh> Kita nggak tahu tuh gurunya itu satu naik apa enggak gitu. Dia pasti kbm ya, tarik lepas, tarik lepas gitu. Kita coba dikasih aba-aba, tapi saya pikir lebih fair kalau saya pasang oximeter dan anda melihat, ya kan? Anda melihat bahwa saturasi saya naik sampai 100 Kalau pH ya saya sering saya upload di Instagram saya Ir. Jarod I Jadi saya punya Instagram yang nama resmi Doktor Ensignur Jarod Ijarno MPD. Justru passwordnya lupa. Itu Instagram Jarod official Nah itu malah nggak jalan Anda lihat aja yang Instagramnya sering di-update ya yaitu insinyur Jarod punya foto profilnya saya sedang melukis nah itu saya sering upload PH kencing saya <laughs> kalau praktek begini ya nggak mungkin periksa tapi, tapi habis selesai ini saya periksa pasti langsung ya karena saya buktikan diri saya sendiri juga tapi sekarang kita metode whisky Ya, wah ini hari ini sumnya pentok 500. Kalau sering-sering pentok begini, saya akan naikkan jadi seribu. Ya, saya berterima kasih namanya nggak mau disebut, tapi eh, salah satu anggota WA group itu Pak. Kenapa Bapak sumnya cuma 100? Saya bilang ya yang nggak bisa masuk, biar ya lihat streaming di Facebook aja nah, gratis, gitu ya. Apa yang saya nyediain banyak-banyak. Jadi tadinya kapasitas zoom saya hanya 100. Jangan nggak bisa masuk lewat Facebook atau dengerin aja di YouTube. Dan ini anggota Facebook, anggota anggota pola hidup sehat yang bayar akun saya bahkan pas bersamaan kemarin awal Mei perpanjang iuran tahunan dan di upgrade bisa 500. Dan dia bilang Pak nanti kalau udah mentok-mentok 500, ratus ini mentoknya cariak. Jadi tadi mentok turun satu masuk lagi nanti saya tambah bisa seribu pak <laughs> kalau 500 ini sebulan lima ratus ribu ya kalau yang bisa seribu itu setahun bisa 20 juta tapi ya begitu saya ngasih pelajaran gratis ternyata saya dikasih sum gratis dibayari orang maksudnya jadi terima kasih buat yang membayari tapi saya nggak sebut namanya ya oke kita akan olah nafas whiskey breathing yang diajarkan secara teori dan kita akan lihat secara praktek menurunkan pulsa jantung, menurunkan tekanan darah, yang susah tidur akan gampang tidur nanti karena denyut jantungnya akan turun. Saya mulai dengan saya 93. 94. Saya mau naikin bisa? Siapa turunin bisa. Kok langsungnya berdebar-debar ini, woy, tinggi. Oke, gue turunin gitu ya. Kok saya gelijag bisa lemah Aduh lihat 60. Oke, gue naikin dan gitu ya. Nah, sekarang kita nurunin. Mulai dengan 97. Ya, ngomong cepat ya 97. Ya. Nah. Nanti kalau ada waktu saya akan, udah waktunya tapi cepat sekali ya. Oke, okay. kita praktek ini sembilan menit. Ya, nanti mungkin kita lama menit, 5 menit kita stop. dan mati Bapak Ibu nanti teruskan teruskan latihan sendiri. Terus berbaris tidur ya. Kalau habis ini masih ada kerjaan, ya jangan lama-lama, gitu ya. paling enggak ngerti, oh begitu caranya, oke okay dah, gitu. Nanti terus dilanjutkan sendiri sampai tidur, ya. Terus nanti waktu tidur nggak akan begini, Pak. Kalau tertidurnya itu saya pas tahan nafas, lalu <laughs> saya nggak pernah pas waktu malam, <laughs> kan jantung itu dibawa kendali saraf otonom. Jadi kita nggak persadar pun dia akan mengatur detaknya sesuai kebutuhan. Tapi kita sengaja bisa ngatur ternyata. Hari ini kita bukan dapat teori. Bapak punya pengalaman, Ibu teman-teman punya pengalaman. Ternyata aku bisa kendalikan denyut jantungku. Dan begitu aku bikin pelan, aku ngantuk. Gitu ya. Ngantuk juga bukan bisa juga bukan dari denyut jantung yang pelan ya. Yang sudah metode satu Wim Hof kan denyutnya naik, tapi saturasi 100%. Saturasi 100% juga bikin ngantuk. Tapi ada beberapa yang tidak ngantuk. Pak Aku metode satu, saturasi seratus, kok malah seger, Pak? <laughs> seger <laughs> oke, saya dapat ilmu yang bikin nggak seger, bikin ngantuk ya. Oke, kita mulai. Saya mulai dengan 94. kita praktek bersama-sama ya. Duduk tegak atau tidur terlentang boleh, tidur terlentang, tangan ngablak-ngablak, tangan terbuka atau duduk, duduk di kursi, tangan terbuka, taruh di atas paha. Kalau saya terpaksa, satunya nunjukin saturasi ya. Oke, kita mulai saja. Udah jam 9 kurang seperempat. Selamat malam, teman-teman. Ini adalah instruksi audio untuk olah nafas whisky. Whisky breathing. Yang hanya boleh satu hari satu kali, tidak boleh pagi, nggak boleh siang, enggak boleh sore. Hanya boleh pada malam hari menjelang tidur. Anda lakukan sampai Anda menguap, ngantuk, lalu Anda tidur. Bahkan Anda boleh melakukannya, Nggak tahu berapa kali, sampai Anda tertidur dan besok pagi bangun. Kalau ini berhasil, Anda boleh lepas obat tidur. Yang kini somania, selama ini tergantung. Hanya bisa minum obat baru tidur. Anda bisa lepas obat dengan teknik ini. Terus berlatih setiap malam menjelang tidur. Hanya menjelang tidur. Caranya gampang sekali. Tarik dalam hitungan empat hitungan. Dan lepaskan dalam hitungan delapan hitungan. Kita mulai praktek dan sekaligus juga untuk melihat. Kalau dalam latihan maka berapa denyut jantung atau pulse anda akan anda akan melihat turun dan dengan turun itu maka anda ngantuk ya maka ambil nafas tuh dua tiga empat lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik nafas tuh dua 3, 4, lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas pelan-pelan, kira-kira hitungan 4, itu kutu ababa saya. Lepaskan pelan-pelan, terima kasih. Denyut jantung kami terkendali, tidak terlalu tinggi, nyaman. Tarik lagi pelan-pelan, hisap kuat-kuat. Lalu lepaskan pelan-pelan, kira-kira delapan hitungan, sampai nanti saya bilang, tarik kembali. Tariknya lewat hidung, keluarnya lewat hidung tarik lagi pelan-pelan sampai Anda penuh dadanya paru-parunya, perutnya lepaskan pelan-pelan dari hidung seperti berdesis pelan sekali karena delapan hitungan Anda merasa tenang Anda merasa nyaman tarik nafas pelan-pelan lewat hidung mulutnya dipakai buat tersenyum Lepaskan lewat hidung, mulut tersenyum, Anda merasa nyaman, merasa tenang, denyut jantung Anda seperti orang istirahat, bahkan seperti orang tidur. Tarik nafas pelan-pelan, satu, dua, tiga, empat, siap-siap, lepaskan pelan-pelan. Kalau ada mengantuk itu biasa mengeluarkan dengan ritme kira-kira 8 kali 8 detik 8 hitungan tarik nafas pelan-pelan terus boleh kayak ditahan sebentar lalu lepaskan Anda merasakan kenyamanan ketenangan Anda bersiap untuk tidur Anda mulai mengantuk itu normal Tarik nafas lagi pelan-pelan dengan penuh. Boleh nafas perut, boleh nafas hidung. Tahan sebentar, lepaskan pelan-pelan. Tidak perlu buru-buru melepaskannya karena butuh delapan detik. Mulut tersenyum, bahu dilemaskan, tangan terbuka menghadap ke atas. Tarik nafas pelan-pelan sampai. Perut penuh, kalau nafas perut dada penuh, nafas dada tahan sebentar. Lepaskan pelan-pelan, gak -pelan. usah buru-buru. Lepaskan pelan-pelan sampai Anda merasa nyaman seperti kosong. Saya akan mulai hitung kembali: tarik satu, dua, tiga, empat, siap-siap. Lepaskan tujuh, enam, lima. 4, tiga dua satu tarik tuh dua tiga empat siap siap lepaskan 7, enam lima empat tiga dua satu tarik tuh dua tiga empat siap siap lepaskan tujuh Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Tarik pelan-pelan. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Lepaskan. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Tarik nafas perut atau dada kuat-kuat. Sampai penuh. Lepaskan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas. Kalau bisa nafas perut lebih bagus. Tarik sampai penuh. Lepaskan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas. Boleh perut, lalu disambung dengan dada, sehingga penuh maksimal. Lepaskan pelan-pelan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas pelan-pelan. Nikmati oksigen dari Tuhan. Lepaskan, rasakan damai sejahtera, rasa nyaman, rasa yang tenang. Membawa Anda akan tidur pulas. Tarik nafas dari Tuhan menyembuhkan tubuh alkali, saturasi penuh, tahan sebentar, lepaskan pelan-pelan. Anda merasa nyaman, Anda merasa tenang, badan rileks, pikiran rileks, hati rileks. Tarik nafas dari Tuhan, nafas yang menyembuhkan, nafas yang memulihkan tubuh alkali, saturasi penuh. Tahan sebentar, lepaskan pelan-pelan, rasakan kenyamanan, kedamaian, ketenangan. Anda akan tidur pulas, lepas obat, sehat. Tarik nafas dari Tuhan, memulihkan, menyembuhkan, saturasi penuh, tubuh alkali, tahan sebentar. Lepaskan pelan-pelan, Anda pasti bisa tidur, sehat tanpa obat, Rasa nyaman karena oksigen. Rasa nyaman karena metabolisme yang dipulihkan. Rasa nyaman karena tubuh yang sehat. Tarik nafas pelan-pelan. Saturasi penuh. Tubuh alkali. Kita sehat. Tahan sebentar. Lepaskan pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Nikmati saja hidup ini. Nikmati saja nafas ini. Tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Nikmati oksigen. Lepaskan dengan pelan. Menikmati kehidupan. Sekali lagi, kita tarik pelan-pelan. Kalau Anda pasang oksimeter, Anda boleh melihat oksimeter. Lepaskan pelan-pelan. Anda lihat awalnya berapa, sekarang berapa denyut jantung Anda. Sekali lagi terakhir, tarik nafas pelan-pelan sampai penuh, lepaskan dengan tenang, dengan lembut. Latihan selesai. Ya. Yeah. Kalau saya tadi sambil ngeliatin saturasi ya, balik naik tapi pas, lepas pelan-pelan. Tadi kan saya di 97 ya kalau lihat rekamannya nanti kelihatan. Tadi Pak, Pak Ibu merem kan nggak lihat. Teman-teman nggak lihat Kalau teman-teman lihat tadi? Ya saya berawat berangkal dari 9796. Terus mulai waktu tarik ya, biasanya ya 90 mulai udah mulai turun ya 90 95, tapi begitu lepas terendah tadi 82. Dan cukup sering di 82 sampai 87 kalau dilihat rekamannya. Jadi saya dari 97 turun ke 87. Jadi pulsanya. Tapi saturasinya saya 10 menit tadi tidak bergerak dalam hati di 97 terus. Emang kali ini kepentingannya menurunkan pulsa jantung. Ya kalau metode satu penekanannya saturasi 100%. Nah kalau saturasi 100% pasti tubuhnya alkali. Nah, kalau kali ini kita bisa lihat saya saturasi nggak naik, 97 aja terus. Karena apa? Karena nariknya sedikit. Jadi kan saturasi naik itu kan oksigennya ditarik. Makanya yang imbang nariknya lebih banyak. Nah berarti lebih banyak sih. Metode body scan dan juga Wim Hof kan kita tarik Lepaskan. malasnya lebih banyak nariknya ya. Tarik. Satu, dua, tiga, empat, lima, dua, enam, tujuh, delapan. Lepaskan. Nafas kehidupan. Menyembuhkan. Itu kan ritmanya kalau saya ngajarin kan gitu ya. Tarik nafas. Itu sebenarnya saya ngitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Saya, tangan saya dari sini sampai sini delapan dengan kecepatan tertentu. Lalu saya bikin rekaman suara. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan, bolehkan ku itu kalau dibikin hitungan sebenarnya kita kayak narik delapan detik ngelepasinya paling cuma tiga empat detik. Makanya saturasinya naik gitu. Kenapa? Kita nyedot, nyedot, nyedot, nyedot, nyedot kira-kira gitu ya. Saturasi naik. Nah sekarang kita nariknya hanya 4, tapi buangnya pelan-pelan, kayak berdesis tapi lewat hidung ya. Pelan-pelan lewat hidung bukan lewat mulut ya kalau metode ini. Dan tiba-tiba kita ngelihat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalnya baru latihan atau sebelum tidur ya benar-benar mau -benar sambil ngeliatin oksip apa tekanannya ya. Kalau saya udah lihat dari 97 ke 87. Kalau saya baru, baru lagi tenang dimulainya 87 turun 77. Nah, ketika tekan pulsa jantungnya ini makin pelan, nyaman, pasti ngantuk. Makanya paling enak biski ini sebelum tidur. Jadi Anda nanti mulai kebiasaan baru. Waduh ikut Pak Jarod sekarang ngopi sehari dua kali. Tungguan loh, nggak biasa nggak mau ngopi. Tunggu sebentar. <laughs> Muridnya Pak Jarod ngopinya aneh. Bukan ke Starbucks. Bukan ke Starbucks. Ngopi dulu ya. Nah, siap olahraga. Ngapain loh? tujuh jantung dinaikin dulu siap olahraga malam-malam bilang siapa suami istri aku biski dulu ya siapa yang ngajarin lu haram lu sekarang tunggu dulu gitu ya aku ngambil gelas sudah ambil oksimeter tidur gaplah-gaplah tarik nafas 4 kali lepaskan 8 kali nggak usah ngitung tempat-tempat jadi kalau ngitung ada anda mikir ngitung nggak ngantuk-ngantuk kira-kira 4 detik dilepaskannya kira-kira 8 detik gitu ya ritmenya kayak tadi. Jadi ya, biski itu sebenarnya metodenya ya nama metode biski aja bikin ngantuk gitu kan. Tarik 4, lepas 8, lewat hidung, mulut ditutup, tersenyum kira-kira 4 nggak usah dihitung. Tarik tuh dua ngitungin Anda nggak ngantuk ngantuk nanti berhitung namanya belajar matematika bukan belajar berhitung ya, bukan belajar ngantuk. Jadi tarik nafas, 4 keluarnya 8, kira-kira gitu ya sambil tidur tiduran udah silakan nanti 15 tidur ya oke waktunya habis, saya nanti pertanyaan saya post di grup ya eqn itu saya akan post di grup nah saya akan tutup dengan tiga menit ya kembali ke soal tadi regenerasi sel regenerasi sel itu terjadi kalau kita tidurnya pulas deep sleep. Maka selain teknik bernafas ini yang belum sekali lagi tolong dengarkan sesi deep sleep dari saya ya. Itu ada beberapa tips ya termasuk tutup kaca kain hitam kalau perlu ya supaya uh, dopaminnya diproduksi ya. Bahkan siang eh pagi hari berjemur matahari itu juga membantu kita tidur pulas pada malam harinya. Itu juga udah saya post di grup yang belum nanti saya akan cek ya besok pagi aja. Saya akan karena ada 35 grup Bapak Ibu jadi saya mesti bikin catatan masing-masing grup. Grup ini ini udah di ini belum gitu. Satu-satu walaupun itu cuma satu arah aja, Pak. Saya jam 5 bangun, jam 6 olah nafas, jam 7 lanjutin ngurusin WA grup itu jam 8 baru selesai. Dua jam tiap hari. Karena 35 grup yang di-post itu beda-beda. Sehingga saya punya daftar 35 ke bawah lalu ke samping apa yang sudah, apa yang belum dicentang, dicentang, dicentang gitu ya. Jadi nanti Uh, saya tidak pos malam hari ini, saya mau tidur jam 9.04, Tadi <tuh> jam 10 lah, masih banyak yang mau dikerjain. Ya, Tapi, sekali lagi, supaya regenerasi sel tidurnya pulas tubuhnya alkali, saturasi 100%. ya Nanti akan ada pelajaran antioksidan, probiotik. Tapi malam ini, nyicil 3 menit, yaitu makanan yang tepat. Tapi hanya 3 menit. Nah, biar hemat, cepat waktunya. Biar Bu Dokter yang bicara atau Pak Dokter yang bicara, ya. Saya kasih mengenai diet yang tepat. Hampir semua penyakit tidak menular e, yang ada saat ini untuk penyakit jantung, kanker, diabetes dan sebagainya, stroke, hipertensi, penyebabnya adalah karena obesitas. Ya, okay, diet itu artinya adalah pengaturan pola makan. Jadi dengan mengkonsumsi satisi baik makronutrien dan mikronutrien yang berguna untuk kesehatan tubuh kita.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 Oke, okay. beberapa grup sudah saya post Genomic Diet versi webinar, di mana saya jadi moderator dan narasumbernya dokter, ya, yang berbicara dokter. Jadi memang dokter nutrisi pada bidangnya, dan juga dokter dari biomolekuler. Saya pernah ketemu kepala labnya, dokter Erin, itu adalah dosen UI, seorang alim bio molekuler di Indonesia dan pengawas research adalah Profesor Irawan yang dulu dekan Fakultas Kedokteran di Unhas ya, sekarang sudah tidak dekan lagi tapi menjadi pengawas research dari lab ini. Nah, tentu banyak pertanyaan, nanti boleh malam ini karena saya tidak ada waktu untuk tanya jawabnya. Saya berikan kesempatan gitu ya. Boleh Jabri saya, kan biasanya saya post di grup, enggak usah Japri enggak usah Japri gitu ya. Tapi nanti jawabannya saya post di grup. Karena misalnya yang bertanya, Pak, kalau saya olah nafas kok berkeringat? Udah, saya tinggal copy paste aja pertanyaan sebelumnya, nih dengerin, gitu ya. Tapi itu pun tanpa ditanyakan, sebenarnya kalau Anda tunggu di grup setiap hari, ya kalau grup yang baru kan mungkin banyak nanya, gitu ya. Dan biasanya itu pertanyaannya sama dengan grup sebelumnya. Padahal pertanyaan dari grup sebelumnya, saya sudah buat Q&A-nya. Maka, metode pembelajarannya adalah: kalau mau bertanya, jabri ya boleh, tapi nanti biasanya, ini, oh, ini pertanyaan sering ditanyakan. Saya bilang, tunggu di grup itu ya, nanti entah hari itu, entah besok, entah lusa, karena ada urutannya, mana yang paling sering ditanyakan. Sekarang kan, sudah sampai grup yang ke-35. Jadi, sudah berjalan tiga bulan, lama-lama saya tahu nih, ini kalau seminar ini pertanyaan ini sering muncul, maka waktu ngasih prioritas dalam satu minggu. Tiap hari saya mau kasih Q&A 3333. tiga, tiga, tiga. Dikasih break semuanya, ada yang komplain, Pak. Banyak banget beban hari ini, Pak. Gitu ya? Oke, jadi pertanyaannya satu hari Q&A tiga, tiga, Q&A atau 3 tips, 4 tips paling lama. Kalau lima, tak pecah dua, kadang pagi ngepost dua, sorenya tiga. Nanti Anda tunggu tiga empat hari, pasti akan ketemu pertanyaan Anda ya. Kecuali pertanyaan yang urgent, saya jawab hari itu juga, jabri. Tapi kalau pertanyaan ini Pak saya berkeringat tiga hari lagi, anda nggak mati lah, karena karena berkeringat gitu ya, Bahkan nggak akan serangan jantung. Pak saya kesemutan gitu ya, ntar tunggu waktunya pasti akan dijawab. Jadi sekali lagi eh waktu saya terbatas, maka metodenya begitu gitu ya. Kalau metode yang lain atau kelompok lain, mungkin ya memang dilayani, telepon juga dijawab, didengar gitu ya, ya bayar. Saya dibayar pun nggak mau, gitu masalahnya apa? Nggak punya waktu. Ada ya, ada juga yang konseling dalam bidang lain, ya, kayak parenting, segala macem. Saya kasih tarif per 60 menit satu setengah juta aja, yang ngantri orang. Akhirnya, saya lempar ke orang lain, malah yang lebih murah, ya, dan ya, kalau yang PhD, dokter, kayak saya, dokter psikologi, ya, biasanya satu setengah juta per 60 menit. Anda bercerita lama-lama, argo udah dihitung. Dikit appointment jam 8 sampai jam sembilan ngesum gitu, ya. Anda terlambat malahnya setengah sembilan, jam berapa pun mulainya udah di blok di situ ya jam 9 selesai gitu ya nah banyak orang yang mengeluh juga gitu tapi kalau waktunya sekarang saya dibayar pun waktunya enggak ada jadi memang waktunya enggak ada waktu tapi dengan sistematis itu semua pertanyaan sebenarnya terjawab ya tapi efisien buat saya buat saudara juga semuanya di grup akan mendapat UNE ya kecuali nanti pada makin makin sering Penjelasan itu makin gak banyak, gitu ya. Sehingga juga ada waktu kadang kadang-QMS secara langsung via Zoom. Jadi malam ini kita sudah molor 8 menit, ya. Silahkan nanti pertanyaan yang dianggap penting dan belum nggak terjawab dalam malam ini. Jabri aja, kalau saya lihat itu pertanyaan baru pasti langsung malah saya jawab hari itu. Pertanyaan bukan baru, ada agendanya untuk menjawab. Paling saya jawab, tunggu di grup itu artinya nanti itu pertanyaan yang memang dalam daftar list saya untuk diposting, ya. Maka jawabannya tunggu di grup, gitu ya. Tapi begitu ada apa, saya begini-begini, pasti saya jawab secara pribadi juga. Ya, kalau pertanyaannya umum, berarti anda akan terima jawaban nanti tunggu di grup. 35 WA group bapak ibu ini kali 200, ratus, coba ada banyak lagi tiga ribu orang, ya. Belum lagi ini baru WA group pola hidup sehat. Saya punya WA Group parenting, punya WA grup keluarga, pernikahan, itu kira-kira 20 WA grup lagi. Di mana saya pendiri WA grupnya dan itu dua arah yang keluarga. Dulu waktu masih di EcoEnsim saya punya 50 WA grup EcoEnsim dari Aceh sampai Papua. Sekarang saya udah live Padahal saya mendirikan, saya tunjuk admin yang lain lalu saya enggak jadi admin, saya live grup gitu. Jadi itu dulu saya memimpin 50 WA grup EcoEnsim sekarang udah tinggal para leader ekosistem aja yang masih satu grup dengan saya nah sekarang olah nafas saya belum punya asisten ya yang daftarin di admin di grup itu ya saya yang ngomong ya saya yang ngepost ya saya <laughs> kalau mau punya asisten di bayar dari mana asistennya bang saya anda nggak bayar saya <laughs> pak itu tempat lain itu ada tiga sekretaris pak, kan ada bayar di sana, saya juga bayar, saya bayar tiga ribu, saya belajarnya bayar, ngajarinya gratis, makanya saya nggak ada sekretaris pak ibu ya, itu WA grup ya saya yang ngurus, ngopos-ngopos itu ya saya sendiri yang nge-postingnya. adminnya saya, ada yang waktu daftar di Instagram hubungi nomor ini, pak tolong dong kasih tahu pak Jarod, <laughs> ya itu ya saya <laughs> jadi lucu-lucu kadang pak itu kasih tahu pak Jarut. ini biasa ya oh ini pak jarod iya jadi kadang emang muncul lucu-lucu ya -lucu. yang lucu lagi yang datang ke rumah orang dari desa dengar saya bangun sekolah di pedalaman kan saya bangun sekolah di pedalaman lebih dari tiga sekolah setahun saya bangun bangun dua sekolah satu sekolah kan bisa 200 juta jadi hampir setengah miliar tiap tahun untuk bangun di pedalaman jadi ada orang desa datang ke rumah saya saya lagi nyapu taman karena suka berkebun. Pakai kolam sama oblong. Dipanggil apa dia. Mas-mas, apa penjaret Saya bilang ada, tunggu ya. Saya masuk ke dalam rumah ganti baju. Saya, Pak. Dikira tukang kebun. Sekarang dikira admin BA grup kadang-kadang dikira tukang kebun sama istri satu bilang makanya pakai baju yang bener pakai kaos sponsor melulu jadi ikut Zoom saya berkali-kali lama-lama ingat hari ini kaosnya klik DNA nanti kapan-kapan lagi kaosnya apa pokoknya kaosnya ada sponsornya semuanya <laughs> kaos gratisan makanya dikira tukang kebun Mas-mas pacarat ada saya pikir orang datang minta-minta subangan datang mau minta sumbangan saya dikira tukang kebun <laughs> itu senangnya hidup tuh kalau begitu saudara itu senang banget ya dan kita bisa ketawa sendirian gitu ingat-ingat itu -ingat, gitu. itu orang dari kampung mau minta sumbangan panggil mas mas pas pas pacarannya ada mungkin siapa <laughs> ini bikin sakit sembuh saudara bener Uang dah tinggi, mau naik ketawa jadi turun. Cuma nanti saya nggak jadi ngantuk, di ada. Salsa nah, selesain aja ya, jadi teman-teman selamat malam. Nanti silakan tadi bilang kalau yang mau eh, tanya, yang penting-penting pokoknya ya tanya aja. Nanti saya atur jawabnya mau japri atau Tidur Ya, terima kasih buat partisipasinya. Selamat malam, selamat tidur. Ya. Kita nggak ada sesi foto, nggak ada. IPA-nya dah sama saya praktis dah, mulai-mulai selesai-selesai gitu ya, jadi kayak ya kayak begini.